Halo pasien UGD, jumpa lagi nih. Gimana kabarnya? Semoga kamu baik-baik aja ya. Nah kali ini aku mau bikin resep coko durian latte. Untuk pecinta durian bisa nih dicoba. Perpaduan durian sama coklatnya, Beuh, mantap. Resep ini juga bisa kamu jadi ini jualan minuman kekinian loh. Karena bikinnya gampang dan banyak simpel banget. Langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. buat bahan yang pertama, coklat ganache Untuk pembuatan coklat ganache, link ada di deskripsi ya Tenang, ini buatnya mudah banget kok Nah, yang kedua, favorite powder drink varian full cream Sebenarnya bisa juga loh pakai susu UHT Tapi kalau pakai susu UHT, itu mahal banget Jadi akan lebih murah pakai beefric powder drink ini Rasanya juga sama aja kok Nah, bahan selanjutnya, air panas Beaverick Powder Drink varian durian Ini aku juga pakai Beaverick Powder Drink loh Pokoknya di Beaverick Powder Drink komplit deh Ada banyak varian rasa yang tersedia Yang pasti premium dan harganya terjangkau Langsung aja kita buat Yang pertama, kita siapkan timbangan dan wadah Ini aku pakai cup yang 14 oz ya Kalau mau pakai gelas juga bisa kok Nanti takarnya bisa menyesuaikan Masukkan Fabric Powder Drink varian durian sebanyak 25 gram ke dalam cup atau sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu, tambahkan air panas kurang lebih 2 sendok makan juga. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Oh iya, yeah, jangan lupa balur-balurkan ke dinding cup ya, agar tampilannya terlihat cantik. Kalau sudah, masukkan es batu secukupnya. Tambahkan 100 ml susu full cream ke dalam cup. Tuangkan secara perlahan supaya membentuk layar yang cantik. Setelah itu, masukkan coklat glenajenya. Dan coklat durian latte ala UGD siap disajikan Gimana? Mudah banget kan bikinnya? Semua bahan udah aku tulis di deskripsi ya Kalau kalian mau beli beverage powder drink, linknya udah aku tulis di deskripsi ya Di beverage powder drink, semua varian lengkap Dari varian kopi, varian coklat, dan varian buah Yang pasti, bubuknya premium dan harganya terjangkau Cocok banget buat bikin usaha minuman kekinian Next, buat menu apa lagi nih? Kalau ada saran, boleh tulis di komen ya. Nanti aku bikinin resepnya. Oke, selamat mencoba.